Baik, terima kasih Mas Rito atas undangannya, suatu kehormatan bagi saya ditunjuk dipercaya untuk berbagi kisah bagaimana saya bisa mempublish dua paper selama masa studi saya, masa studi S2 saya di King Abdul Aziz University dan ini kisah yang cukup menarik dan semoga bisa diikuti oleh teman-teman yang mungkin masih berusaha untuk menulis atau masih dalam tahapan pemula atau beginner ya Baik, tidak kenal maka tidak sayang. Ini adalah saya, nama saya Jankah Satria Budiman. Saya punya pengalaman berkuliah selama hampir 5 tahun di teknik geologi ITB. Kemudian setelah itu saya bekerja ke Papua selama tujuh tahun, dari tahun 2013 sampai 2020. Kemudian karena kejenuhan yang ada, saya memutuskan untuk melanjutkan S2 ke Arab Saudi. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang berharga. Dan di sini bisa kita lihat bahwa saya ini adalah maaf, saya ini adalah seorang yang pemula dalam hal dunia riset. ya. Saya tidak mempunyai background di dunia riset. Dan saya itu sebenarnya sejujurnya baru mengetahui dunia perjurnalan itu ketika masuk semester 1 di Abdul uh, Aziz University. Saya baru tahu setelah Q1, Q2, dan Q4 seterusnya di masa perkuliahan S2 saya, di mata kuliah scientific research methodology. Dan di situ saya uh, di push kita semua, mahasiswa di uh, King Abdul Aziz University, push untuk bisa mempublish paper yang terindeks oleh isi. Dan Alhamdulillah, saya berhasil mempublish dua paper di jurnal yang terindeks oleh isi uh, di Q1 dan Q2. Kemudian di sini, uh, bagaimana saya bisa mempublish paper tersebut, dan semoga bisa diikuti oleh teman-teman lainnya yang pemula dan ada beberapa privilege di situ ini adalah beberapa privilege atau hal-hal yang menjadi penyebab kenapa saya bisa publish paper di selama masa kuliah saya di King Abdul Aziz University, yang pertama adalah target dari universitas itu sendiri jadi uh, kampus kami ini mempunyai ambisi yang kuat untuk menaikkan ranking atau dari pemerintah, atau uh, apa dari kerajaan mempunyai target bahwa semua kampus di, uh, kampus di Arab Saudi harus naik peringkatnya dan memimpin dunia. Yang kedua, saya bekerja sama dengan profesor-profesor terbaik atau uh, doktor atau orang-orang uh, yang ahli. Kemudian saya beruntung juga mempunyai data dikasih data secara gratis dan memang ada yang gratis juga di internet Tadi ada pertanyaan mengenai data, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana saya, uh, saya dan aset bisa mendapatkan data. Yang kedua adalah Uh, ada beberapa tips selama mensubmit jurnal. Jadi mudah-mudahan agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ASEP sehingga uh, bisa menarik uh, manfaat dari presentasi saya ini. Yang pertama kita lihat adalah ada target dari universitas. Bisa kita lihat di sini bahwa Kementerian Pendidikan Arab Saudi mempunyai target atau ada namanya Kingdoms Vision 2030. Jadi... Kampus-kampus uh, di Arab Saudi ini mempunyai target untuk apa? Mempunyai masuk dalam daftar universitas terbaik di dunia. Bahkan uh, targetnya adalah peringkat pertama di Arab World ya, dan juga uh, yang terindex oleh Shanghai Academic Ranking dan ada World Universities dan seterusnya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kampus kami. Uh, Rankingnya secara konsisten naik terus-terusan dari tahun 2014 ya, sampai 2022 sekarang. Dari awalnya ranking 300-an, ini kalah ya dari ITB. ITB aja sekarang 300-an, tapi langsung menyusul ya, sampai peringkat hampir 100 besar kampus dunia. Dan kemudian kita lihat di sini ada beberapa kriteria, komponen bagaimana QS top universities menilai uh, ranking suatu universitas. Pertama, ada academic reputation, ada uh, apa reputasi dari staff-staffnya, kemudian ada citasi paper, dan ada h index Ini semua ini sangat berkaitan dengan produktivitas kampus dalam mempublish paper ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Sehingga saya lihat memang kami ini ditargetkan untuk bisa mempublish paper. Bukan hanya kami sebagai mahasiswa, tapi dosen-dosen juga. Gitu dan bagaimana caranya ke kementerian atau kerajaan Arab Saudi memberikan tekanan tersebut adalah dengan memberikan insentif. Ada fulus di situ, ada uang. Namun karena corona kemarin agak sempat tertunda tapi sudah dimulai lagi bahwa kita bisa lihat di sini yang kelas A ketika kita bisa berhasil publish di paling top-topnya jurnal lah itu mendapatkan 30.000 rial. Atau setara dengan hampir uh, lebih dari 100 juta, 100 jutaan Bisa dilihat di sini Atau ketika paling rendah, di apa kelas D itu mungkin sekitar uh, 40 juta Jadi tentunya ini bukan mata duitan Tapi kita pun kan uh, harus menakahi keluarga, ada anak istri Jadi ini pun nantinya akan bermanfaat untuk keluarga kita atau orang lain Jadi bukan berarti mata duitan, tapi Ingatannya memang kita butuh uang juga Dan ini memberikan motivasi tersendiri bagi sifitas akademik di uh, King Abdul Aziz University. Itu salah satu privilege yang kita punya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor profesor. Mungkin ini juga uh, nanti bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak kita. Kita harus benar-benar membutuhkan bimbingan profesor yang baik. Maksudnya begini, kita tidak mungkin juga hanya berbekal ilmu yang kita punya, langsung nulis, nggak bisa, gitu ya. Kita benar-benar harus dibimbing oleh profesor. Kemudian eh, di, di kami juga, eh, beberapa mata kuliah, itu profesor memberikan kita topik. Maksudnya begini, ada satu mata kuliah yang itu nggak ada uas sama sekali, tapi dia hanya pengen kita membuat satu draft paper yang nanti dinilai dari tingkat apa namanya itu, kemiripan eh, plagiarismnya, plagiarismnya harus di bawah 20 atau 10 Jadi ketika kita mendapatkan plagiarism di bawah itu semua dan kontennya bagus, insya Allah langsung dapat nilai A+. Kemudian ada juga kita disuruh bikin paper ketika di, apa di akhir mata kuliah yang namanya scientific research methodology. Jadi di situ kita mempelajari banyak hal yang seperti di presentasikan oleh aset, dimulai dari pendahuluan, introduction, hingga conclusion. Jadi, eh, di akhirnya itu dosen memberi kita topik, atau eh, misalkan kamu tertariknya tentang apa, nanti dosen akan bantu untuk menyediakan data atau eh, apa mensupervisi kontennya. Jadi, inilah ini adalah privilege yang sekian, bahwa kita dibimbing oleh profesor-profesor yang berkualitas. Profesor yang membimbing saya, lulusan Belanda, dan dia sudah mempublish ratusan paper, dan citasi di Google Scholar juga sudah banyak. Jadi ketika bapak-bapak atau teman-teman yang masih muda yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke luar negeri, pastikan teman-teman mendapatkan profesor yang baik atau bisa diajak komunikasi. Gitu. Maksudnya kadang ada beberapa profesor yang Mungkin ada nyebelin ya, atau nggak peduli, atau jarang, jarang balas warsa, atau nggak pengertian. Nah, itu ngapain? Dari sekarang mungkin harus dipastikan bahwa profesor kita secara kualitas bagus dan secara apa ya benar-benar mengayomi mahasiswanya. Tentunya kita tahu bahwa profesor itu sangat sibuk, teman-teman semua. Profesor di kampus saya ini sangat sibuk. Pertama mengajar, kedua dituntut untuk mempublish paper. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya profesor juga membutuhkan mahasiswanya untuk membantu profesor ini dalam menyiapkan draft atau ikut mengolah data dan seterusnya. Jadi, profesor kita mempunyai timbal balik yang positif atau apa, simbiosis mutualisme. Di satu sisi kita membutuhkan dosen, di satu sisi dosen juga membutuhkan mahasiswanya. Gitu. Itu yang pertama. Eh, yang kedua. Yang berikutnya adalah data availability. Jadi, ketersediaan data jadi teman-teman semua, Bapak-Ibu, bahwa uh, kalau saya sendiri, saya mendapatkan keberuntungan, Alhamdulillah, bahwa universitas bersedia memberikan saya data, tapi meminta saya untuk mengolahnya. gitu. Karena memang agak sulit mengenai statistik uh, dulu itu. Jadi datanya uh, ada yang lama, beberapa teman saya ada yang mendapatkan data lama, bahkan tahun 80-an. Ada satu konsultan dulu, uh, dari Inggris dia membuat penelitian di Arab Saudi di beberapa catchment catchment itu adalah apa? suatu cekungan atau basin mengenai data hidrologi. Data-data tua tersebut ternyata sampai sekarang pun masih bisa digunakan untuk penelitian berikutnya. Begitu. Jadi kalau bisa data-data lama yang ada data yang banyak ya, bahkan sekarang kan kita bicara kalau mengenai machine learning adalah kita bicara mengenai big data ya bagaimana dari sekian ratus ribuan atau jutaan data mungkin ya kalau paling banyak itu kita melihat suatu tren yang menarik gitu itu kalau terkait dengan machine learning jadi data itu selain yang baru, yang lama pun sebenarnya sangat bermanfaat jika kita mempunyai ide atau profesor mempunyai ide kita hanya meneruskan apa yang ada dalam pikiran Profesor tersebut yang berikutnya paper kedua saya ini saya mendapatkan data secara gratis di internet jadi saya mengenai remote sensing sama juga dengan aset saya eh, mendownload datanya itu di NASA website-nya NASA dan European Space Agency dan seterusnya jadi sebisa mungkin kalau kalau teman-teman semua ada yang eh, apa aktif atau eh, fokus pada bidang remote sensing itu salah satu kemudahan yang ada bahwa datanya itu tersedia di internet kita gitu. dan saya lihat dosen-dosen yang fokus di bidang remote sensing setahun itu bisa publish banyak paper karena memang datanya gratis gitu bahkan terus-terusan di update oleh satelit-satelit yang ada gitu. di update terus sehingga kita bisa membandingkan dari satu uh, Remote sensing itu adalah sorry kalau belum Remote sensing adalah suatu teknik pengindraan jauh ya. Bagaimana satelit menvisualisasikan atau menerima gelombang-gelombang yang dipancarkan ke bumi atau yang dipantulkan dari sinar matahari dan terima kembali oleh bumi sehingga kita bisa melihat banyak data di situ. Dan itu disediakan oleh NASA dan European Space Agency dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman semua punya data yang gratis di internet punya merupakan satu keunggulan sendi, tersendiri. Kemudian, kita mak, masuk ke teknis sebenarnya, dan ini merupakan tips-tips yang saya sarankan selama sebelum, eh, sebelum submit ke paper, eh, sorry, sebelum submit ke jurnal. Kalau saran dari dosen saya adalah, minimal itu harus 40 eh, apa namanya, daftar pustaka atau reference. Saya juga bingung dulu gimana caranya, apakah harus satu-satu saya baca paper, ternyata nggak ada tipsnya ya. Tinggal apa buka Google Scholar, terus teman-teman tinggal ketik di, satu, di situ satu kalimat atau apapun itu, atau copy paragraf yang kita sudah tulis, kira-kira ada nggak yang pernah uh, mengutip kata-kata sesuai dengan apa yang kita tulis di paragraf. Misalkan di pandahuluan kita nulis satu paragraf atau satu kalimat. Copy paste, coba masukkan ke Google Scholar. Muncul nggak? Uh, apa? Ahal yang mirip dengan apa yang kita tulis gitu. Nanti itu akan muncul banyak gitu. Kita select aja beberapa. Uh, kita masukkan ke uh, paper kita. Dan gunakan ini. Ini merek ya tapi nggak apa-apa. Namanya EndNote ya. Ini sangat memudahkan sekali, tapi berbayar. Uh, itu jadinya memudahkan kita dalam. Uh, apa Menceritasi jadi lebih cepat sekali. Tidak usah kita tulis lagi. Kalau di Microsoft Word sebenarnya ada, tapi lebih cepat lagi dengan menggunakan AdNode. Yang berikutnya, tips berikutnya sebelum mensubmit adalah tentu masukkan nama profesor kita pada daftar penulis. Apalagi jika profesor tersebut mempunyai reputi, reputasi yang sangat tinggi. ya, Reputasi yang sangat tinggi ini bisa dilihat dari Google Scholar atau ResearchGate atau dan seterusnya ya. Apalagi ketika situasinya banyak, masukkan saja itu. Tapi itu profesor, profesornya adalah yang memang membimbing kita ya. Maksudnya gini, ketika kita hanya publish paper, hanya menggunakan nama kita saja. Biasanya editor-in-chief, editor-in-chief itu adalah satu tahap pertama, satu orang yang dia itu pertama menyeleksi paper kita. Kita misalkan masukkan nama Jaka, tanpa ada embel-embel penulis berikutnya-berikutnya. Di lah itu di Google Scholar, enggak. Nama saya, enggak ada pernah publish paper sama sekali, atau enggak ada indeksnya. Atau enggak pernah tersitasi namanya. Langsung reject, tanpa melihat kontennya terlebih dahulu. Saya tahu ini karena ada beberapa dosen yang memang dia jadi editor-in-chief di salah satu jurnal. Dia menceritakan bahwa apa pertama yang dilakukan hanya simple, cek, cek aja dia apakah orang-orang yang dipenulis tersebut mempunyai reputasi yang tinggi atau enggak? jadi gini karena jurnal pun mempunyai visi tersendiri bahwa jurnal itu pengen jurnalnya disitasi banyak orang pengen rankingnya naik terus tuh jurnal ada masalah bisnis di situ. ada memang tidak ideal tapi itulah yang terjadi jadi mau nggak mau kita masukkan salah satu nama profesor kita di dalam daftar penulis atau mungkin kita punya teman di kampus lain yang dia mempunyai reputasi yang tinggi tapi kita komunikasikan terlebih dahulu kita ajak kolaborasi, kemudian dia deal dengan konten yang kita buat, terus dia bersedia dicantumkan namanya di paper tersebut, itu uh, suatu keunggulan tersendiri gitu. Nantinya itu akan mempengaruhi penilaian dari editor in chief di masing-masing jurnal. Yang berikutnya bisa meminta profesor, tapi ini opsional ya, profesor untuk menjadi corresponding author. Corresponding author itu adalah author yang dia mensubmit paper ke jurnal. Dialah yang bertanggung jawab pada saat masa submission ke jurnal. Dari mulai submit terus apa, masukkan abstraknya apa, masukan daftar-daftar, nama-nama calon reviewer, dan seterusnya. Tapi ini hanya opsional. Kadang profesor pun, menunjuk kita sendiri untuk menjadi corresponding autor agar kita mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper itu seperti apa. Kalau dosen-dosen yang bagus sih, kayak gitu maksudnya, dia menginginkan mahasiswanya mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper ke jurnal. Nanti dia akan tahu kenapa diri C, kenapa, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman mencantumkan 40 preference itu menunjukkan bahwa apa? Teman-teman semua itu rajin membaca gitu Itu sebenarnya hanya first screening. Pokoknya orang yang rajin membaca nih ada 60 preference. Jadi jangan terlalu sedikit atau jangan kebanyakan banget lah. 200 referensi yang enggak masuk di maksudnya itu menu-menuhin halaman ya. Itu yang tips yang yang saya sampaikan di press submission yang pertama. yang berikutnya selama submission ya sama yang seperti yang disampaikan oleh kang Aset, kita tanya pertama adalah ke profesor profesor nih kira-kira uh, paper saya buat ini berdasarkan penilaian bapak ini cocoknya disampin di paper mana eh di jurnal apa itu yang pertama. yang kedua mungkin kita bisa inisiatif sendiri cari di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 Sama juga, ya. Kemudian, jika memungkinkan, pilih special issue. Jadi, ketika teman-teman buka jurnal, itu ada yang namanya special issue. Contohnya, nih, ada di MDPI, terus di jurnal sustainability, ada special issue. Kemudian, di jurnal lainnya, ada special issue juga, macam ini nih. Nah, special issue ini biasanya dikasih jangka waktu. Misalkan call for paper, special issue, close until berapa Desember, ini 24 Desember 2021. Biasanya, uh, mungkin kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi ketika kita mensubmit paper ke jurnal yang di situ ada segmen special issue. Ada segmen special issue di situ. Nah, gitu. Nah, selama...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 kalau pemula belum tahu kita siapa yang harus dimasukkan di situ, kan. Nah, masukkanlah yang dikasih saran oleh dosen kita. sekali ini ada yang dari Universiti Malaya di sini, yang di Mesir, yang di Florida dan seterusnya. Kemudian selama submission, itu biasanya editor-in-chief atau yang pertama kali men-screening,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 Reviewers sel selanjutnya. Jadi ingat ada dua tahapan reviewing. Pertama adalah screening awal oleh editor in chief. Dia hanya membaca cepat, biasanya fokus pada uh, apa namanya abstrak dan kesimpulan. Jadi pastikan kita mencantumkan kalau kita mempunyai metode yang baru, cantumkan di situ. Jadi gitu. contohnya di sini saya agak sedikit mencantumkan metode metodologi yang baru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 Calon istri, tapi jangan panik. Gunakan saran-saran dari reviewer tersebut untuk mengimprove kualitas paper kita. Jadi, itu mengasah juga pendewasaan kita. Bagaimana kita jangan terlalu mengambil, terl apa, terlalu perasaan, jangan baper istilahnya, jangan baper ketika kita dirijek oleh jurnal, macam dirijek oleh calon mertua. Gitu. <tapi> Yang berikutnya.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 kemudahan yang Allah berikan juga bahwa ada salah satu penulis yang mau membayar. Jadi di Saudi ini udah macam terlalu kaya jadi uangnya bisa dikasih-kasih gitu aja. Ini ada namanya Mansur Mazraei. Dia juga salah satu orang yang bekerja di istana Raja Salman. Mungkin fulusnya terlalu banyak sehingga dia tidak keberatan untuk masuk apa untuk memberikan uang agar kita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 Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jaka. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu kita ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang terkait, Iya ada. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sarah di IPB ya. Diisi jurnal apakah semuanya ada APC mas, APC Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan validasi kuat untuk artikel bereputasi tinggi? Validasinya. Ketika Mas Jaka mungkin dari ini ya? Oke Mas, FPC itu apa ya Mas ya? Saya nyubi di bidang riset. FPC ini, eh, enggak ya? artikel processing charge artikel processing charge ada biaya? biaya? Oh silakan ibu oh enggak enggak. jadi tergantung misalkan ya ada ya tadi baik lagi apakah open access atau tidak ada beberapa pep jurnal yang dia itu tulisannya tidak open access tapi ada pilihan agar artikel kita dijadikan open access jadi, ada, ada dua pilihan. Apakah mau dibikin open access atau enggaknya? Kalau kalau mau dibikin menjadi open access, kita harus membayar uang yang tidak sedikit, 30 juta sampai 40 juta. begitu rupiah ya? Begitu. Kalau yang di sustainability kemarin sekitar berapa, Mas? 30 puluh ya? 32 Mas. Tiga puluh ya? Uh -huh. Itu puluh dua, tiga ya? jadi teman-teman uh, bisa mengaksesnya ya? jadi teman-teman bisa mengaksesnya Cuma Mas Jaka yang harus Atau kita dari autornya yang membayar 32 juta tadi Hanya autor saja yang membayar Ya, autornya yang membayar Tapi uh, yang ingin download free ya Open free. access ya, ya itu Tujuannya apa? Biasanya Lebih mudah di, tersebar di kalangan Pembaca sehingga Meningkatkan tingkat citasi mungkin seperti itu Keunggulan dari open access Sebenarnya tetap rugi Autor ya yang udah nulis Capek-capek dan tetap bayar ya Iya, ya, tapi lagi. kalau fulusnya banyak, gak masalah. Iya sih, balik lagi, Mas. Kadang beberapa kampus di Indonesia juga mungkin itu kan memang memberikan dana riset. Ya, dana riset itu salah satunya juga dipakai ketika mempublish, gitu, bayar ke jurnal agar menjadi open access. Baik-baik, ini ada beberapa peserta yang mengajukan hand atau angkat tangan? Kita persilahkan dulu ya. Ada pertama, ada Ibu Lucy. Ibu Lucy, halo. Sepertinya ibunya. Iya, oh, assalamualaikum. Iya, ada pertanyaan ibu. Oh. Iya, ini uh, luar biasa ya. Uh, apa ini, Mas Asep sama Mas Joko luar biasa. Saya. Jaka. sangat banget. Uh, ah, di, di Jawa jadi Joko memang. Iya. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Cuma begini ya. Uh, kontribusinya tadi dapat 40 juta Bagi kami yang di PTS Ini kewecil sekali Mas Joko mohon maaf ya uh, Ini pertanyaan saya begini Kadang-kadang kita mencari yang free itu Kita cari di SJR Coverage ISSN Scopus.com. Yuk, Nanti gimana ya supaya Yang free loh supaya dana kita itu Terjangkau untuk keduanya Supaya tidak terjebak pada predator Nah itu kira-kira bagaimana gitu loh Sudah di SJM kita lihat coverage issn nya skopus.com cek kejeglong aja gitu loh Yang ini, kedua Ini uh, ibu mohon maaf sebelumnya saya potong Ini kejeklong dalam artian predatory atau nantinya jadi diskon predator predatory juga. padahal sudah Oh predatory. Situ, gitu predatory Siap-siap yeah. ya. Terus oh, yang kedua mohon maaf Uh, spesial isu kalau kita mencari ke spesial isu itu kadang-kadang nggak -kadang bisa dipakai untuk jafung apa betul panda gitu loh yang ketiga double blind review itu bagaimana ya yang keempat mohon maaf kisah itu kan mah mehong banget gitu loh ya kita tahu diri mas uh, bagi pemula ini katanya tadi mengatakan kalau tidak salah mas jaka Uh, kalau untuk Pisabu itu metodologinya itu harus baru lah bagi pemula ini untuk mencari metodologi yang baru nih ya luar biasa ini harus topo dulu ya jadi <tell> ya mohon maaf gimana ini Mas Jaka sama Mas Asep terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dirangkum mas, pertanyaannya apa nih? Uh, evolusi evolusi. Ya. Ja? Uh, ini uh, saya ulangi dulu ya yang pertama terkait predatory jurnal ya terjebak iya di... per... ya, maksudnya kita, kita sudah melihat SGR nya melihat coveragenya supaya tidak terjeglong gitu loh sudah ngecek di scopus.com tiba-tiba sih tidak masuk kejeglong predatory lalu kira-kira yang jeglong. murah itu country mana katanya saya dengar dengar itu apa nih timur-timur katanya murah Cina murah mohon maaf loh Ya, Jendek, ya, Bu. Kalau yang kedua tadi terkait ini ya Bu Kan yang ketiga Spesial tentang isu. special issue ya Bu iya, Itu tidak bisa dipakai untuk jafung Apa betul apa enggak Double blind review itu maksudnya bagaimana Terima kasih uh, Spesial itu tidak bisa dipakai Sebagai jagong Jafung, anu kenaikan jabatan oh, Jafung, sorry, sorry. Ya. jabatan fungsional jafung. ya Ibu Setelah. Iya betul Benar-benar, ya. benar. baik, terima kasih Kami simpan dulu, baik untuk, e, barangkali Mas Jaka atau Mas Asep bisa baik. mendagapi atau yang sekiranya baik kalau untuk biar tidak ke jagung apa <laughs> tidak terjeblos pada predator jurnal ya ada Bu kalau sudah masuk ke daftar yang diisi jurnal atau Skimago eh, biasanya sudah tidak termasuk ke predator jurnal ataupun kita bisa mengecek ke ada websitenya nya untuk predator jurnal itu sendiri itu daftar-daftarnya dan biasanya misalkan nih ya, ibu mengajar uh, agar bisa mendapatkan apa istilahnya benefit dari uh, apa, perusahaan atau Universitas ibu ataupun itu itu biasanya ditulis dulu daftar-daftar rangkuman yang jurnal-jurnal uh, yang layak seperti di kampus kami ini sudah dibuat daftar juga, Bu, bahwa difokuskan ke jurnal-jurnal tersebut. Jadi enggak ngasal. Jadi yang pertama adalah, kalau saya pribadi, kalau sudah masuk ke Skimago atau ASI jurnal, ASI jurnal ini bisa dicek juga di Web of Science, itu insya Allah sudah tidak termasuk ke apa namanya predatory jurnal, apalagi jika sudah masuk antara Q1 sampai Q4. Yang pertama, yang kedua, spesial isu ini saya kurang paham mengenai bagaimana. Uh, jabatan fungsional, karena saya bukan PNS Atau apapun itu <laughs> Baik uh, Dari Mas Jaka nanti kalau misalnya Halo Mas uh, Mas Asep ya, halo Mas Asep kemana ya Sepertinya menghilang ya ada, ada, ada empat pertanyaan, dua lagi apa Dua lagi baik, saya bacakan ya Yang pertama adalah terjebak predatory Kita sudah melakukan SGR atau coverage areanya tadi Yang kedua adalah Special, Special issue. issue, apakah tidak bisa untuk Jafung yang ketiga adalah double blind review terus kemudian yang keempat adalah kisah tuh harus baru ya dari noveltynya ya ibu tadi nyuani ya? novelty apa ya, betul ini? jadi saran saya itulah bu sebenarnya yang saya mungkin jawab yang terakhir ya kalau untuk yang double review saya kurang double blind saya kurang paham tapi untuk yang terakhir itu itulah mengapa saya cantumkan di sini harus dibimbing oleh profesor yang berkualitas jadi jika ada yang memang masih hmm. baru kalau saya sih alhamdulillah saya mendapat privilege agar dibimbing oleh profesor yang berkualitas gitu. karena memang itu baik lagi bahwa kita bukan siapa-siapa betul kata ibu mau gak mau kita harus belajar banyak pada ahlinya gitu. dan kita uh, diskusi banyak atau mungkin kolaborasi kalau sekarang istilahnya di dunia research itu ada istilahnya kolaborasi antar autor misalkan autor dari Kadulah University bekerja sama dengan author dari Delft University, dengan ITB, UI dan sebagainya. Itu bisa saling melengkapi. Begitu. Baik, saya bantu ya Bapak Ibu uh, untuk pertanyaan pertama terkait predatory jurnal. Tadi juga sudah kami share ya. di Bapak Ibu bisa cek melalui uh, laman atau website di https://2belisbelis.net di situ di kolom chat Bapak Ibu bisa cek di situ apakah jurnal Bapak Ibu yang Bapak Ibu submit apakah memang termasuk dari predatory jurnal atau yang memang tidak diperbolehkan oleh Dikti. Ya. Kalau lebih bagusnya memang uh, terindek di atasnya Scopus seperti di uh, Clarivate Analytic atau mungkin yang tadi Mas Jaka sampaikan masuk di ISI jurnal ya. ISI jurnal atau SCI jurnal atau di Clarivate, sebisa mungkin bisa masuk di Clarivate atau Web of Science, jadi itu lebih aman ya Bapak Ibu, karena terindeksnya lebih di atasnya dari Scopus. Biasanya kalau uh, di Clarivate itu biasanya sudah aman. Kemudian yang kedua, yang kedua uh, pertanyaan terkait special issue untuk Javung, saya uh, ini ada uh, saya coba bantu searching juga, bahasanya untuk kenaikan Javung atau pangkat online ini pedoman dari Pak. 2016 ya Bapak Ibu ini nanti akan saya share dulu, bahwasanya ini masih bisa spesial situ tidak disebutkan terkait spesial isu boleh atau tidak tapi yang tidak diperbolehkan oleh Bapak Ibu adalah yang masuk predatory journal atau yang di blacklist sama Dikti tadi seperti predatory tadi itu kalau spesial issue, sejauh ini saya juga dapat misalnya omongan itu masih bisa ya Bapak Ibu Bapak Ibu jangan khawatir special issue itu sepertinya hanya uh, sepertinya seperti special topic gitu loh. Misalnya hari ini adalah Bapak Ibu tadi di sustainability terus special topiknya adalah remote sensing untuk GIS atau remote sensing untuk artificial intelligence atau remote sensing untuk internet of thing. Special isunya itu. Jadi diskop besar, kemudian ada special issue, special topik spesialnya apa sih yang kira-kiranya topik spesial yang seksi atau menarik? Jadi bukan berarti bahwa di spesial isu tidak boleh dijawabung tadi. Untuk yang pertanyaan kedua, yang ketiga, ya benar bisa untuk jabatan fungsional lebih rendah ya, tidak bisa maksimal. Terima kasih ada tambahan dari Bapak Danar Saputra juga, bahasannya spesial isu bisa, tapi kumnya lebih rendah ya Bapak, tidak bisa maksimal. Ini uh, untuk kum lagi tergantung dari ini ya Bapak Ibu di kuartil berapa ya Bapak Ibu berada atau submit dari jurnal apakah di Q1, Q2 atau Q3. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari double blend review. Jadi tiap jurnal ada berbeda-beda ya Bapak Ibu, Sepengalaman saya ada ada yang cuma sekali uh, blend review aja ada di double blend review. Double blend review ini dari istilahnya dia double ya. Jadi dua kali direview secara buta. Blind itu adalah buta ya. Jadi di review secara buta bahwasanya ketika kita melihat uh, ini Artikel, oh artikel ini ketika dilakukan scanning atau uh, screening secara buta atau secara langsung dari mungkin yang pertama adalah judulnya, title-nya ini bagaimana, apakah menarik atau oh ternyata ini tidak happening atau sekarang yang kurang memberikan jawaban. Yang kedua mungkin di abstraknya ya, setelah dari judul kemudian di abstraknya, kemudian di keywordnya, baru nanti setelah itu biasanya langsung loncat ke resultnya hasilnya. Kalau di baru kalau di risetnya sudah oke, okay, terus nanti baru dibaca di dalamnya secara blend, secara acak, secara cepat ya screening atau scanningnya itu adalah uh, dilakukannya kenapa double karena dilakukannya dua kali dilakukan oleh reviewer yang berbeda juga, jadi bukan reviewer yang sama, reviewer yang berbeda yang memang sudah berkualifikasi atau memiliki kemampuan di bidangnya. Kemudian kisah 1 tadi sudah di, dijawab ya sama Mas Jaka juga, baik. Terima kasih Mas Repto luar Sama -sama, biasa. Bu. Ya jawabannya cepet ya, sami-sami ada yang ingin ditanya lagi bu uh, Lucia? Ya? Iya ini so, iya ini sangat menarik soalnya ya. <laughs> Kalau untuk men, untuk 1 ini bagi pemula ini luar biasa sulitnya ya apalagi tadi Mas Jaka bilang harus ada metodologi yang baru bagi pemula ya. Tidak bisa, Mas Jaka. Mohon maaf, Mas Jaka. Terima kasih. Hmm. Uh, untuk sarannya mungkin ya, Bap uh, Bapak-Ibu, yang lain juga mungkin untuk yang biar bisa masuk q 1 secara cepat, Bapak-Ibu cari yang dengan IF atau site score, IF adalah impact factor, yang sekiranya tidak terlalu tinggi, tapi masih masuk di K1, di kuartil yang pertama. Cara ngeceknya di mana? Ada di ISI atau di web of science yang tadi juga sudah saya share tadi ya Bapak-Ibu, diisi di mgl.clarifat.com di sini, atau Bapak-Ibu juga bisa mencari yang di Scopusnya nya juga. Jadi di Scopus Cimago CR ini ada juga set skornya berapa, IF-nya berapa. Bapak-Ibu coba cari yang sekiranya uh, sepi ya, dalam artian sepi ini yang tidak terlalu tinggi, tapi sekiranya masih bisa cepat. Bapak-Ibu lihat nih di bagaimana cara ngeceknya. Yang pertama Bapak-Ibu lihat nih di situ ketika kita Uh, submit, jarak, jarak antara submit ta, seperti tadi artikel yang ditampilkan oleh Mas Jaka uh, Submitnya tanggal berapa, revisinya tanggal berapa, kemudian di, uh, di-publish atau di-accept tanggal berapa Revisi tanggal berapa, kemudian di-publish online tanggal berapa Bapak-Ibu melihat, oh ini berarti sekiranya cepat juga Cari yang sekiranya IF ataupun score-nya tidak terlalu tinggi Soalnya biasanya kalau yang tinggi-tinggi itu biasanya masuk di top, top 10-nya di Nature Journal ya. Nature Journal ini memang, uh, memang kualitasnya sangat bagus dan biasanya memang dari universitas-universitas yang besar dengan kualitas riset dan prasarana yang sangat luar biasa seperti MIT, Harvard, kemudian juga uh, Cambridge, Oxford, King College dan teman-temannya juga. Dan caranya yang lain bagaimana ya Bapak-Ibu bisa nih kolaborasi dengan kami Teman-teman yang lagi studi atau apa yang sekiranya topiknya sama Misalnya ada yang topiknya IT, ada yang topiknya geografi atau material Bapak-Ibu bisa saling kolaborasi, oh dari apa, dari mungkin dukungan data Atau mungkin dari dukungan misalnya proofreading atau apa yang sekiranya bisa tetap kolaborasi Biar sama-sama dari penulis di Indonesia tetap diangkat juga dan berharapnya bapak ibu milih yang isi ya, isi atau klarifed. Kenapa? Karena di Scopus sendiri, kalau Scopus ya, kalau terindeks Scopus kemungkinan besar itu diskontinuinya sekarang makin tinggi. Dilihat dari mana? Dari biasanya repot repot dari seseorang atau report dari orang aja itu bisa mempengaruhi diskontinu dari jurnal juga. Yang terbaru banyak sekali yang tiba tiba diskontinu diskontinu juga yang di Scopus ya bapak ibu. Makanya kami yang di saat ini yang studi di luar negeri, biasanya diarahkan ke uh, terindeks uh, yang diisi jurnal atau terindeks di Clarified Analytic atau di Web of Science tadi Demikian, Bulu Lusi. Luar biasa. Terima kasih, Pak Mas Ripto. Joss. Sama, Bu. Dari Surabaya, ya, Bu? Iya, dari Surabaya. Kebetulan. Oh, ya, iya, Saya juga uh, ada di Surabaya juga, Bu, di ini di tandas perguruan tinggi mana Mas Ripto Oh saya sebelumnya di Malang Bu Oh. tapi iya, sekarang iya. juga belum tahu juga nanti uh, ini juga boleh Bu boleh kerjasama atau ini juga nanti sekiranya kita bisa uh, di sini teman-teman juga bisa ya saling kolaborasi uh, di grupnya juga grupnya juga boleh tuh uh, Bapak Ibu boleh komunikasi atau nerbitkan apa juga Saling mohon, belajar. mas Repta mau dijawab, oh kira-kira kanker -kira mana yang mudah itu lho? apa betul itu yang timur? Konkret, yang mudah ya bapak ibu, ketika saya melakukan publikasi atau apa, ada beberapa ya, ada grup, ada dua, mohon maaf ada dua grup ya ini ada kolom chat yang bertanya, ada dua grup, grupnya Insya Allah dibuka dan tidak sampai berhenti di minggu ini saja, Insya Allah kita bulan, minggu depan ada pemateri juga dari teman-teman di Universitas di luar negeri juga yang sekiranya bisa tetap pria dan bantu Bapak Ibu juga untuk banyak dapat ilmu pengetahuan eh, negara yang mudah itu eh, India ini ini ya India Bangladesh dan teman-temannya itu mudah tetapi semakin ke sini mereka menjadi salah satu daftar dari blacklist oleh Scopus dan negara kita juga termasuk ya mudah di ini ini juga Kenapa? Kenapa negara kita menjadi uh, negara yang istilahnya kena juga imbasnya? Karena uh, di Indonesia sendiri, modelnya rame-rame bikin conference secara banyak dan skopus. Dan itu ternyata menggenjot tinggi, uh, grafiknya tinggi. Memang sih dari uh, conference-nya naik. Dan banyak ya yang misalnya uh, autornya yang tiba-tiba belum pernah publish dan publish dan tiba-tiba uh, langsung tinggi dan ini. Itu juga bagus sih, tapi negatifnya mereka dari uh, provider atau dari ininya, dari publisnya menganggap bahwa ini kurang wajar gitu. Jadi uh, kadang kita di Indonesia tuh memaksa diri secara cepat, karena memang idealnya kalau memang menulis kuali, uh, jurnal atau paper yang berkualitas itu yang bagus, 2-3 paper satu tahunnya. Yang bagus ya Bapak-Ibu. Itu di Indonesia enggak, conference itu ada yang setahun itu sampai lebih dari 10 dan namanya misalnya si uh, Fulan, itu tiba-tiba satu tahun 20 paper di konferensi ini, konferensi ini, conference itu gitu. Dan memang kita kan terkenal bikin konferensi ya. Makanya tiba-tiba kita masuk bersama India, Bangladesh, dan teman-temannya sebagai negara yang sekiranya uh, mudah dihijat sebagai negara emer uh, ini ya. Bukan emerging country ya, developing country, tapi yang menjadi listnya ini juga yang bahayanya itu dan kami berharap sih uh, tidak ada ya setelah ini semoga semakin bagus dan teman-teman yang di luar negeri ini bisa saling support juga ke Bapak Ibu dosen ke teman rekan-rekan juga untuk menulis atau publikasi juga demikian Bu Lucy mohon maaf jih ya. matur nuwun. mesami-sami Bu Hai ada yang ingin bertanya lagi ya Bapak Ibu The... Super oh, iya. sekali Mas Ripto. Izin Pak. Pak dari Lombok Pak. Oh iya silakan dari Bapak Faizul ya. Ya, saya gimana Anjar, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum Mohon. warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya. bisa dilanjutkan Pak? Baik, eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih ini Mas Jaka, Mas Ripto sama Mas Asep luar biasa ilmunya terutama bagi saya ini yang pemula dan di kampus yang di pelosok ini ya di PTS Universitas Pemuron Huda Badaruddin Bagu di Lombok Tengah. Jadi kami memang belakangan ini sedang apa ya, sedang geliatnya inginlah untuk meningkatkan uh, publikasi ini dan apa yang disampaikan oleh Mas Ripto tadi saat ini kami Uh, ada conference itu yang masuk ke Q4 dijanjikan itu di Universitas Mataram cuma saya sendiri karena pemula belum terlalu paham uh, banyak tentang ini terutama kalau sudah sampai ke Q1 Q2 kemarin ada kawan yang dia mau ke profesor itu memang bayarnya mahal sekali dan uh, hampir 30 juta lebih belum lagi Nah, ini yang saya mau tanya, Mas. Jadi, saya dengar informasi di beberapa kawan bahwa Skopos ini juga eh, rumah seperti rumah industri, begitu. Jadi, ada yang main-main di situ, begitu. Jadi, misalkan dia pakai joki, ya. Kemudian, ya, dibantu. Jadi, seperti kalau misalkan kita nggak kenal orang-orang di dalamnya atau yang menjadi penyalurnya, sulit diterima itu. Apa-apa seperti itu, gitu mohon dijelaskan dan terima kasih jadi ini kami sangat berharap bisa gabung di grup kemarin grupnya sudah close kayaknya sudah penuh kemudian nanti bisa kami ajak teman-teman yang lain dan bisa ikuti ini tiap kalau bisa tiap bulan tiap minggu ini sangat luar biasa membantu kami terutama di ya jujur aja pak kami di pelosok ini masih banyak belajar tentang ini apalagi saya kalau dilihat nanti ya masih jauh lah dari harapan gitu tetapi kami tetap ingin ingin apa menyetarakan diri dengan bapak ibu yang lain yang lebih maju dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Faizul Bayani uh, dari Lombok uh, Tengah ya, Bapak. Eh Lombok Timur ya, ya. Lombok Tengah. Lombok Low Tengah. Lotim ya. Lotim ya. Saya pernah tengah. lewat juga. Oh Tengah ya. Hmm. Belum ke Peraya. Ya. Jadi uh, Bapak. Ya, terima ya, kasih. Betul. Kami sangat mengapresiasi juga semangatnya Bapak juga untuk publikasi meneliti demi kemajuan negeri juga kami sangat berterima kasih e, memang ya kalau boleh-boleh ngomong mohon maaf sebelumnya memang kalau dari istilahnya kayak opus Elsofire El ya itu Elsofire Group itu memang ya memang perusahaan juga ya yang berlokasi di Amsterdam di Amsterdam juga jadi memang Uh, ini adalah perusahaan, jadi memang sebenarnya mereka adalah profit-oriented juga sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah, kalau di Indonesia adalah PT ya jadi kalau di uh, Elsa Fire memang seperti itu, demikian juga uh, yang terbaru sekarang sepertinya banyak sekali ya, seperti di Indonesia itu yang tiba-tiba bisa jadi orang dalam atau yang memfasilitasi bisa ini loh bisa submit atau publish cepat secara di Scopus atau di jurnal tertentu yang mengharuskan membayar demikian dan ternyata ternyata ya Bapak Ibu selang beberapa minggu atau beberapa bulan dan discontinue dan mereka lepas tangan yang jadi bayar itu adalah ini dan misalnya Bapak Ibu publish nih di salah satu jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian bapak ibu sudah membayar dengan nominal sekian. Kemudian di bulan tertentu, di bulan dua bulan kemudiannya adalah diskontinu. Yang jadi yang sangat dirugikan sekali itu adalah sebenarnya penulisnya sendiri. Bapak ibu memang harus tetap berhati-hati ya, walaupun scopus itu tidak menjamin bahwasanya scopus itu akan terus. Jadi memang lebih amannya itu adalah submit di isi jurnal atau yang terindik di Clarivate Analytics atau Web of Science. Tetapi sayangnya, sayangnya. Standar menulis di isi jurnal atau Clarified Analytics ini sangat lumayan tinggi Standar dari kualitas tulisannya lebih di atas dari skopus tadi yang terindeks skopus Jadi memang kita harus pelan-pelan untuk belajar termasuk saya sendiri ya Ini juga saya sendiri pelan-pelan belajar dan uh, harapannya dengan adanya webinar ini Bisa seterusnya seperti tiap minggu atau tiap bulan bisa membantu Bapak-Ibu menghadirkan materi baru dari pembicara yang memang sudah uh, berpengalaman ya Bapak Ibu kita bisa sharing dengan acara yang memang free Bapak Ibu bisa datang saling kolaborasi juga dan harapannya tidak terlalu uh, apa ya tidak terlalu harus mengeluarkan duit yang tinggi khawatirnya kalau yang tadi ya tiba-tiba discontinue itu bahaya sekali ya kasihan di Bapak Ibu karena saya sendiri uh, pernah tahu ketika rekan-rekan dosen atau pengajar yang di pelosok atau di daerah itu dengan gaji yang cukup mepet mereka dituntut harus mengajar meneliti mengabdi dan juga harus publish di beberapa uh, harus publish jurnal juga dan harus terindek ini gitu. sedangkan uh, supportnya juga kurang dananya juga ya. terbatas jadi benar ya Bapak Ibu Betul. saya juga benar sekali bahwa saya juga pernah tahu juga pernah uh, ada rekan-rekan saya juga ini juga saya sangat kasihan sekali. Memang usahakan yang usahakan ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mulai belajar atau ketika baru mulai submit, carilah yang free dulu sebelum yang berbayar. Yang sekiranya jangan oh join paper eh, 10 eh, tinggal lima orang atau tinggal dua orang bayar satu orangnya 5 juta gitu. Waduh, dia jaminannya apa juga dan oh Bapak Ibu tinggal pasang nama aja. Bapak Ibu di sininya memang sih ke, kelebihannya cepat dan Bapak-Ibu, nama Bapak-Ibu bisa langsung ini ya, di paper tadi, atau istilahnya bisa masuk di paper tadi. Tadi Tapi Bapak-Ibu di sini tidak belajar juga untuk belajar memulai atau menulis, dan juga nantinya eh, yang jadi kendalanya akan kembali ke Bapak-Ibu. Kendala yang pertama, Bapak-Ibu mungkin di penulisan berikutnya atau di periode berikutnya, Bapak-Ibu akan tetap tergantung dengan eh, si mafia tadi. Jadi kita namanya mafia ya, atau istilahnya yang ini tadi. Yang kedua, jika e, tidak e, diskontinu atau sudah tidak terindeks, baik yang di Scopus, yang rugi adalah tetap Bapak Ibu. Dan itu banyak sekali. Itu ada di grup e, Ikatan Dosen, Ikatan Apa, itu ada di Facebook. Saya lihat sendiri yang tiba-tiba diskontinu banyak sekali, dan ada yang sampai nangis, ada yang kayak kesel sekali. Ini adalah benar-benar, oh. ya, benar-benar memang dialami oleh dosen-dosen dan... Dengan dana yang terbatas, mereka sudah submit dengan biaya yang luar biasa. Ternyata, uh, uh, diskontinyo atau tiba-tiba, iya, -tiba, benar sekali, Bapak Ibu. Kalau di harapannya, di webinar ini kan memang uh, saya memang uh, free, ya, dan teman-teman memang berbagi dari pengalamannya tadi. Termasuk, insya Allah, saya akan juga berbagi pengalaman saya, mungkin di minggu depan, terkait bagaimana uh, menggunakan beberapa teknologi juga. Untuk untuk riset atau penilaian juga ya Insya Allah juga masih free dan ada juga rekan yang lain dari universitas di luar negeri juga Misal di Jerman, di Australia yang nantinya akan kami undang dan membagikan ilmunya ke Bapak Ibu juga Insya Allah free juga, Bapak Ibu bisa hadir juga Demikian ya Bap Pak Faizul bahwa saya memang mafia atau agen-agen tadi itu memang ada ya Bapak Ibu di sekitaran kita juga Baik, eh, terima kasih Bapak Barakallahulakum, jadi kita tunggu Jadwal-jadwal berikutnya Pak Iya Pak, terima kasih Pak Iya, eh, sami-sami